Fauna di bumi sangat beragam dengan segala keunikannya masing-masing. Beberapa di antaranya dapat berevolusi untuk beradaptasi dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Namun tak jarang pula sebagian dari mereka terancam punah. Tak hanya di Indonesia, banyak hewan yang mungkin beberapa tahun lagi akan punah karena pemburuan liar atau hilangnya habitat mereka. eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like -nya. warga kecamatan jorlang hataran kabupaten simalungun resah lantaran harimau masuk permukiman dan menyerang hewan ternak pada tanggal 14 April 2022 Informasi yang diperoleh warga Desa Bah Birong Ulu, Kecamatan Jorlang, Hataran, mendapati luka robek di punggung ternak lembunya serta jejak kaki harimau. Sekretaris Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Pemkapsi Simalungun mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan BKSDA Provinsi Sumatera Utara untuk memastikan dan menangkap harimau yang diduga menyerang ternak di Jorlang, Hataran. Ia juga mengatakan, wilayah ternak yang diduga diserang harimau memang berdekatan dengan kawasan hutan aik nauli yang masih terdapat binatang buas. Seperti namanya, harimau Sumatera merupakan satwa endemi Pulau Sumatera. Satwa ini merupakan harimau terkecil dibandingkan subspesies lainnya. Ukuran tubuh harimau Sumatera adalah 25 meter dengan berat 140 kg. Hewan ini masuk dalam golongan karnivora, di mana memangsa hampir semua hewan. Baik besar atau kecil, harimau Sumatera berburu pada malam hari dan cenderung menghasilkan sekitar satu pembunuh besar dalam seminggu. Kecepatan berlarinya dapat mencapai hampir 40 mil per jam, tapi hanya dalam waktu singkat, sehingga hewan ini harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Ini yang menyebabkan harimau Sumatera menyergap predator perlahan dan diam-diam mengintai mangsanya sampai siap menerkam. Hilangnya habitat hewan ini membuat harimau Sumatera harus berjalan lebih jauh hanya untuk mencari makan. Tubuhnya yang belang membantu harimau ini untuk berkamuflase di antara alang-alang dan rumput. Populasi liar harimau Sumatera kini hanya tersisa 400–500 ekor dan termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah. Harimau ini merupakan spesies payung, di mana dengan melindungi harimau ini secara tidak langsung juga melindungi spesies lainnya yang hidup di habitat yang sama. Salah satunya adalah gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah hewan darah terbesar di Indonesia. Bobot tubuh gajah Sumatera rata-rata 3 sampai 5 ton dengan tinggi rata-rata 2 sampai 3 meter. Bagian atas kepala gajah Sumatera terdapat dua tonjolan. Beda dengan gajah Afrika yang kepalanya cenderung datar, kuping gajah Sumatera lebih kecil dan berbentuk segitiga. Beda dengan kuping gajah Afrika yang besar dan cenderung mengotak. Habitatnya berada di hutan-hutan dataran rendah di bawah 300 meter di atas permukaan laut. Gajah Sumatera membutuhkan makanan hingga 150 kg per hari. Satwa ini menghabiskan 3 per 4 hari, setara 12 sampai 18 jam hanya untuk makan. Gajah Sumatera makan rumput, daun, ranting muda, umbi-umbian, juga buah-buahan. Setidaknya ada 69 spesies tumbuhan yang menjadi pakan gajah Sumatera.